Halo guys, ketemu lagi sama Siapa nih? Selamat siang sama teman-teman di sini. Ada berapa orang? Cuman berdua hari Jumat. Oh, teman lagi asik banget. Lagi internet Om Andre, Om Andre. <laughs> Yang punya Mama Bebes. <laughs> punya Mama Bebes. Tahu Mama Bebes panjangannya apa? Baru denger. Tahun-tahun ini doang denger Mama Bebes. Bebesnya apa nggak tahu, yang tahu Om Andri sendiri. Dengan disponsori sambil minum, tapi udah diangkat semua. Minumnya nih, tuh. White coffee, ngetop, top white coffee, nggak ada duanya. Katanya rasanya enak. Ada kafeinnya ada apa lagi ya? Pokoknya ada ada kopinya ada... Ada luaknya, tapi luaknya nggak ikut di dalam bungkus. Kopinya dari luak, dari luak tuh, katanya dari luak. Katanya banyak? Waduh, dapet ya? Alhamdulillah ada yang pada dapet tuh. Di sini ada yang dapet rejeki kaos, kaos tuh. Kita nggak ngerti kaos apaan tuh. Pokoknya kaos, kaos bonus. Om Andri mentak katanya sama orang di dalam nih mudah-mudahan dapet tuh kasih satu iya tuh makasih bangetnya oh dibagi kaos tuh kaos lumayan guys dia pada aktivitasnya lain-lain dia punya kegiatan dia punya yang fresh Ini mantep banget nih kaya kaya <kuh> Ini ada temen nih Tuh ada orang-orang kita juga. Udah gue kemarin udah dikasih ya. kemarin Lagi bikin apa nih tuh? Oh, Gue lagi nge-flop karena masuk Gue kemana? Mau dibawa ntar dikirim Kirim <tuh> <Kaya> ke <Yongol. tuh> Jangan lupa pilih calegnya Ibu Mary Oh, bu Mary. Dari oh, pakai apa ini? Dia hubungannya. Atura. Anura. Oh, Mary, Mary. Ini masih di Poredder? Masih aku Poredder sih. Agak, di Mama Bebes sekarang. Iyi. di Mama Bebes. Iya, yeah, dia mau Poredder dulu. <laughs> sekarang dulu. Gak, di Mama Bebes, jadi mitra. Sekarang udah enggak? Dan enggak. Kenapa emang, enggak di Poredder? Hah? Kenapa? Sudah lama enggak. Enggak apa? Gak apa-apa lah. Jadi ngapain? Sekarang kan kususnya cari duit aja, gak mau diri tawar lagi Mama apa itu? Yeah. Mama apa? Bapak ini dong Namanya siapa? Bapak nah. Oh ah, no Bapak Ganteng banget ya, tapi ini gini-gini ah, nah masukin motor Ganteng, dong, oh. ganteng ah. banget Pegang aja kawas ini ya Oh pegang Ketawa yeah. dong, ketawa Ini apa nih? Ini pegang lagi oh, Aku ketawa sendiri banget ya anak kesimatannya itu Siapa? Sidiq ah. Nih, lah. nih om kita nih yang lihat dia yang punya nah, Apa tuh kemarin? Yang, yang punya yang tua. kampung, kampung sawah, ah. nah, kalau ini yang punya bambu apus nih, namanya siapa? Linda. Linda. Linda, Linda. Linda. Gimana? Gimana? Ya? Mau Jalan-jalan. Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Satu, mata. dua, tiga, wih, mantap Iya, kemarin kami 3.000 kaos Besok tanggal 13, kan aku mau kampanye Ini ya, di besok Kampanye Jokowi,